Gagabilar tentunya selalu menunjukkan keromantisannya dengan Lesti Kejora. Persahabatnya Gagabilar bilar, lagi-lagi cium Dedek Lesti Kejora dengan manja. Masya Allah, pastikan Ovi tentunya merasa baper banget ya melihat keuangan secara langsung yang disuguhkan oleh Lesti dan Bilar. Diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan, ada kalimat caption yang dituliskan. Dunia milik berdua yang lain ngontrak katanya tuh Masya Allah banget ya Kita lihat juga Di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Andrea7948 Sumpah gue kalau jadi nopi mah gak kuat Dunia berasa milik berdua cute terus setiap hari katanya tuh Masya Allah Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Dewi Anita578 gua kalau ada di situ sudah guling-guling dan mandi hujan terus nyembur karena iya melihat keuuan mereka masya allah <gulis> dibuat baper memang para fans khususnya emak-emak apalagi persahabat ya pasti cingkrang-cingkrang saat melihat keuuan dari Lesbi dan Rizky Bilar. Kekabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya masya allah banget nih ada sebuah unggahan. Tentu ini adalah akun Instagram milik Dede Leslie untuk pengikut, luar biasa Sudah mencapai 23,6 juta followers Yang tentu membuat kita semakin bangga Kepada Lesti kejora Alhamdulillah Mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap banyak sekali yang mencupot diri Lesti kejora Berikutnya kita lihat juga di Ugahan ini Masya Allah Ini adalah momen Di acara Cinta Abadi Leslar Kembali keromantisan disuguhkan oleh Lesti dan Bilar Pak ya Lagi-lagi kakak Bilar cium Dedek Lesti kejora dengan Sangat manja banget ya Masya Allah Tanda kasih sayang yang sangat tulus dari kakak Bilar Untuk Dedek Lesti kejora. Momen ini diunggah Oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore kalimat caption pun dituliskan Elah gini aja mewek lemah amat Gua tuh Pak ya Sampai bayangin terharu Melihat keromantisan, melihat kebahagiaan yang sangat luar biasa Tentunya diberikan lesti dan bilang Hingga banyak sekali tanggapan yang sangat positif juga Dari para fans, salah satunya dari akun Instagram Asri underscore Puji Astuti 88 Sama karena kelihatan banget tulusnya mereka Semoga Allah menggerakkan lebih banyak hati orang Untuk menyayangi mereka dan menjauhkan hal-hal yang buruk Amin, Masya Allah banget ya Yuk, tetap kompak dan tetap solid Selalu mendoakan mendukung yang terbaik Untuk Dedek Lasti dan Kakak Bilar Selanjutnya kita lihat persahabat ya Masya Allah ini waktu ketika live Instagram Dari Dedek Lasti Kejora perhatikan di Disini Dedek Lasti dan Kakak Bilar Nyanyi lagu barat ya Masya Allah Kalau untuk kualitas suara tidak diragukan lagi Lesti lah sang juara Masya Allah, Tabaraka Dan kita lihat di live tersebut Banyak sekali komentar yang sangat luar biasa Salah satunya dari akun sandis.ss Persahabat ya Garis keras Leslar nih love katanya tuh Masya Allah Ternyata banyak sekali yang sayang Banyak sekali yang cinta kepada Lesti dan Bilar Hingga kita merasa bahagia dan merasa bangga bahwa tentunya di luar sana masih banyak orang-orang baik yang selalu men hubungan dedek dan kakak Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan dari akun pecintaleslar.id yang mengunggah momen ketika di pinggir pantai ya tidak Elasti perhatikan dan kakak Bilar ini menggenggam tangan dari Bunda Utuni Masya Allah, staycation di cerita Kakak dan dede tak melewatkan kesempatan bermain di bibir pantai Katanya tuh, Masya Allah, bermain air Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik Dan kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ini ada kabar terbaru nih Masya Allah ternyata malam hari ini kakak Bilar dan tim lagi main biliar, Persahabat ya aduh nama ganteng dan keren aja di match yang tentunya terlihat dari kakak Rizki Bilar Wow lagi asyik banget persahabat ya Mudah-mudahan tentunya ada ceriakan vitamin manja kembali dari Lesti dan Rizki Bilar dan ke kabar berikutnya di sini Bang Min akan menginformasikan persampetan ya, jangan sampai lupa. Untuk malam hari ini ada acara sinetron Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua. Yuk kita dukung terus acara-acara yang dibintangi oleh idola kesayangan kita. Di sini Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua akan tentunya hadir setiap hari jam 9 malam hanya di Antv. Ada kalimat gemsan info juga yang dituliskan oleh Antv official. Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua setelah tayangan shopee Show Antv Lovers ikuti terus keseruan Iqbal, Vero dan Reza di serial kesayangan kalian Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua yang bakal tayang setelah tayangan shopee Show jam 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Jangan sampai ketinggalan persahabatan yang selalu dukung yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan dan kita lihat juga di sini banyak sekali komentar Banyak sekali respon yang diberikan juga nih dari para fans Iya nih dari akun Tumi5636 mengatakan Udah depan TV nonton antv official sambil nungguin JWB2 Pastinya semangat tuh Ini luar biasa semangat banget selalu mendukung Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendoakan untuk hubungan Leslie dan Bilar Masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan patungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini untuk informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.